Kucing ini merupakan hasil persilangan antara kucing liar Asia dengan kucing domestik, sehingga memiliki keindahan dan kecerdasan yang unik. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang kucing bengal. Asal-usul, kucing bengal pertama kali dikembangkan oleh Jean Mill pada tahun 1960-an di Amerika Serikat. Ia mencoba melakukan persilangan antara kucing domestik dengan kucing liar Asia, khususnya kucing leopard Asia. Tujuan mil adalah untuk menghasilkan kucing yang memiliki penampilan seperti kucing liar, tetapi dengan sifat yang ramah dan mudah dijinakkan. Penampilan, kucing bengal memiliki bulu yang pendek dan tebal dengan pola tabi atau marble. Pola tabi umumnya lebih sering ditemukan pada kucing bengal. Warna bulu kucing bengal bervariasi, mulai dari coklat, hitam, abu-abu, dan putih. Bulu kucing bengal memiliki kilau yang cantik dan lembut saat disentuh. Sifat, kucing bengal dikenal sebagai kucing yang aktif, cerdas, dan ramah. Mereka suka bermain dan sangat atletis, sehingga sering disebut-sebut sebagai kucing yang memiliki tingkat aktivitas tinggi. Kucing bengal juga dikenal sangat senang berenang, sehingga bisa menjadi teman berenang yang menyenangkan bagi pemiliknya. Perawatan, perawatan bulu kucing bengal terbilang mudah, tetapi tetap perlu diperhatikan. Bulu kucing ini harus disikat secara teratur untuk menghilangkan bulu yang rontok dan menjaga kilau bulu yang cantik. Kucing bengal juga perlu diberi makanan yang tepat untuk menjaga kesehatan bulunya dan kesehatan secara keseluruhan. Kucing Peliharaan Kucing bengal merupakan kucing peliharaan yang populer karena kecantikan dan sifatnya yang ramah. Mereka sangat menyukai interaksi dengan manusia dan suka mendapat perhatian. Kucing bengal juga cocok untuk keluarga dengan anak-anak karena sifatnya yang aktif dan cerdas membuat mereka menjadi teman bermain yang menyenangkan. Harga Harga kucing bengal bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti warna bulu, jenis kelamin, dan keturunan. Kucing bengal dengan bulu yang langka dan keturunan yang baik biasanya memiliki harga yang lebih tinggi. Dalam kesimpulannya, kucing bengal merupakan kucing yang cantik dan unik dengan pola bulu yang menyerupai kucing liar. Selain itu, mereka juga dikenal memiliki sifat yang ramah dan cerdas. Jika Anda ingin memelihara kucing bengal, pastikan Anda memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk merawat mereka dengan baik. Kesehatan kucing bengal umumnya sehat dan kuat, tetapi seperti kucing ras lainnya, mereka dapat menderita beberapa penyakit genetik atau yang biasa dialami oleh kucing. Beberapa masalah kesehatan yang sering terjadi pada kucing bengal meliputi masalah saluran pencernaan, gangguan pernapasan, dan alergi. Oleh karena itu, pemilik kucing bengal harus memperhatikan kesehatan kucing mereka dan membawa mereka ke dokter hewan secara teratur untuk memeriksakan kesehatan mereka. Aktivitas kucing bengal membutuhkan banyak aktivitas untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Mereka sangat aktif dan senang bermain, sehingga memerlukan lingkungan yang bisa memfasilitasi aktivitas mereka. Pemilik kucing bengal disarankan untuk memberikan mainan yang bisa memicu aktivitas kucing mereka, seperti bola dan tongkat mainan. Kucing bengal juga senang memanjat, sehingga disarankan untuk memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi kucing mereka untuk memanjat Perilaku, kucing bengal dikenal sebagai kucing yang sangat sosial dan senang berinteraksi dengan manusia Mereka sangat cerdas dan bisa dilatih untuk melakukan trik-trik tertentu Namun, karena sifatnya yang aktif, kucing bengal bisa menjadi agresif atau merusak benda-benda di sekitarnya jika tidak mendapatkan aktivitas yang cukup oleh karena itu, penting bagi pemilik kucing bengal untuk memberikan aktivitas yang cukup bagi kucing mereka. Persahabatan dengan hewan peliharaan lainnya, kucing bengal dikenal sebagai kucing yang cocok tinggal bersama hewan peliharaan lain, seperti anjing atau kucing lainnya. Namun, penting untuk memperkenalkan kucing bengal dengan hewan peliharaan lain secara perlahan dan hati-hati. Introduksi yang dilakukan secara terburu-buru bisa membuat kucing bengal menjadi stres dan agresif. Dalam kesimpulannya, Kucing bengal adalah kucing ras yang cantik dan unik dengan sifat yang ramah dan aktif. Jika Anda ingin memelihara kucing bengal, pastikan Anda memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk merawat mereka dengan baik dan memberikan aktivitas yang cukup. Selain itu, penting untuk memperhatikan kesehatan kucing bengal dan memperkenalkan mereka dengan hewan peliharaan lain secara perlahan dan hati-hati.